Hai hai hai Siapapun yang mendengar nama binatang buas seperti singa dan macan, secara sekilas mungkin akan langsung terbayang akan keganasan dari makhluk tersebut bukan? Pada umumnya, mereka dikenal sebagai pemangsa berdarah dingin di alam liar, membuat nama mereka masuk ke dalam daftar pembunuh yang cukup ditakuti dan disegani oleh binatang-binatang lainnya.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 dan cukup mustahil untuk dipelihara sebagai teman di rumah seperti kucing ataupun anjing. Dengan insting berburunya yang tajam, dan keinginan membunuh yang kuat bisa saja membuat sang pemilik nantinya diserang dan terluka, bahkan hingga tewas dan menjadi santapan pengganjal perut kucing besar tersebut. Eh, tapi tunggu dulu.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 Pemilik tidak merasa takut dan khawatir akan menjadi santapan sang peliharaan, padahal sewaktu-waktu bisa saja. Insing mereka keluar dan berubah pikiran dari yang tadinya terlihat penurut menjadi seekor pembunuh, sesuai dengan tabiat aslinya di alam liar. Ya, kejadian tersebut ternyata pernah terjadi secara nyata, loh. Dan pernah terekam ketika salah satu reporter, mereka bagaimana kehidupan sebuah keluarga yang tinggal dan berinteraksi bersama singa di dalam rumahnya, tanpa takut dan khawatir akan menyerang. Ketika dalam proses pembuatan video dokumenter tersebut, ternyata sang singa yang tadinya cukup tenang berubah menjadi agresif dan menyerang salah satu kru yang sedang meliputi sana. Entah karena merasa terganggu atau merasa terintimidasi, sang singa kemudian memunculkan insting alam liarnya. Padahal biasanya sang singa berlaku cukup jinak dan tidak pernah menyerang siapapun ketika berada di rumah. Nah kejadian yang tidak disangka-sangka tersebut tentunya menyebabkan semua orang yang ada di rumah berubah menjadi panik dan tegang. Ketika singa tersebut mencengkram dengan kuat bagian belakang dari sang pria. Dengan ukuran tubuh singa yang sangat besar dan bobot yang lumayan,